Di senyummu ku rasakan rasa rindu Di hatimu ku miliki batera kasih sayang Untukmu, ku pendam rasa rindu ini hanya padaMu, ku simpan. Genggam cinta ini hanya untukmu. Ku pendam rasa rindu ini hanya padamu. Terima